Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya akan mereview raket Ionex Serin Nanocarbon 605 dan penampakannya seperti ini guys. yang pertama dimulai dengan cap-nya atau bagian bawah terdapat logo Ionex dengan tulisan JAPAN dengan berwarna hijau tua dari Ionex Jepang. kemudian di bagian KUN terdapat logo PBSI model lama dengan tulisan yang rapi dan jelas dengan model KUN yang berbeda dengan seri Ionex sekarang, yang ketiga, terdapat berat dari shaft atau batang ini 85-90 gram dengan nomor seri yang tertulis rapi dan jelas. Lanjut ke bagian shaft, terdapat tulisan. yang merupakan seri dari Racket Yonex ini dan diukur ketebalan sapnya berada di angka 0,5 inci dengan lingkaran yang kokoh kemudian lanjut ke bagian atas bagian Terdapat logo Yonex rapi tulisannya, dan tidak mudah luntur. Kemudian, bagian samping tertulis modulus grafit tulisannya rapi dan jelas. Kemudian, selanjutnya bagian atas. dengan latar merah kotak merah tertulis dengan rapi dan jelas juga kemudian sampingnya juga terdapat logo Ionex dan tertulis Ionex ditulisnya juga rapi dan jelas diukur dengan Sigma lebar framenya tidak seperti keluaran deket sekarang dengan lebar sekitar 1 cm lebarnya dan ketebalannya mencapai dengan ukuran 0,8 sentimeter. Dan yang terakhir untuk menguji apakah raket ini terbuat dari karbon fiber, maka ini dicobakan didekatkan dengan magnet dan tidak ada melekat sama sekali dibandingkan dengan besi tandanya bahwa raket ini benar-benar terbuat dari karbon karena sudah direkatkan dengan magnet tapi tidak menyatu tapi bila digunakan dengan atau didekatkan dengan besi maka dia melekat. Oke okay guys, demikian review dari saya terima kasih